Dewi Persik bikin sayembara berhadiah 100 juta cari emak-emak yang menudingnya jual diri. Dilansir dari Liputan 6 pada Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, Dewi Persik tak henti-hentinya diterpa masalah. Kali ini, seorang emak-emak menudingnya melacur alias menjual diri. Si goyang gergaji itu pun langsung ngamuk. Lewat video yang diunggah di kanal Youtube Dewi Persik, Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022, pelantun lagu Hikayat Cintaku menggelar sayembara dengan hadiah enggak kaleng-kaleng, 100 juta rupiah. Saya lagi mencari si ibu satu ini nih, saya lagi cari dia, saya lagi cari dia. Kata Dewi Persik dengan nada tinggi, seraya memperlihatkan wajah emak-emak yang menyebutnya pelacur. Bintang film Tali Pocong perawan mengirim serangan balik dengan meminta emak-emak tersebut membuktikan ucapan bahwa Dewi Persik selebritas yang menyambi jadi pelacur. Dewi Persik mengingatkan bahwa Indonesia negara hukum. Ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUIT yang bisa menjebloskan emak-emak ini ke penjara. Ibu hati-hati ya, Bu. Sampean ngucap harus didasari dengan bukti. Kalau misalkan kamu tidak ada buktinya bahwa saya itu melon asteris asteris atau saya jual diri, ingat ya Bu, omongan kamu itu ya Bu, pertanggungjawaban ya Bu, Cetus Dewi Persik. Untuk kenyamanan bersama, wajah ibu yang menuding Dewi Persik melacur kami samarkan. Dewi mengaku tak mengenal ibu-ibu ini dan meminta bantuan netizen untuk melacak keberadaannya. Dewi Persik juga gondok berat lantaran ia dibanding-bandingkan dengan Lesti Kejora yang telah membuka pintu maaf kepada pelaku tindak pidana KDRT alias suaminya sendiri, Rizky Bilar. Ingat, undang-undang IT jangan sembarangan. Saya tuh tidak kenal sama kamu, satu lagi, saya tidak mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya ya bu, pungkas Dewi Persik.